Halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat. Nah, kali ini aku ada di Jogja Flying Club. Wah, ini sebenarnya kita nanti mau melakukan penerbangan. Jadi aku mau nerbangin drondi sini di Lanud Adisutjipto. Wah, ini agak-agak ngeri ya, tapi gimana lagi namanya kita mau iseng-iseng, ya kan? nah, ini nanti kita mau terbang di, di sini kita mau terbang di antara pesawat-pesawat ini kita lihat dulu, pesawatnya buat di blusuk-blusuk enak enggak? wah, nih, keren ya? nanti kita akan terbangin mikro drone kita di antara pesawat-pesawat ini wah, ini coba saya buka <laughs> nggak bisa dibuka ya? jadi saya nggak bisa berusukan masuk ke dalam ini oke, okay, ini ada banyak pesawat nih ya nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 wah, ada 6 pesawat 6 pesawat nanti yang mau kita berusukan di pesawat-pesawat ini dan masih banyak pesawat-pesawat yang mau dikeluarin di dalam hanggar ini hanggarnya nih hanggar Vasi woy keren ini terbang ini kayaknya kawan-kawan atau ini hanya ditaruh di luar saja. Nah ini asik ya. Ini ini garasi garasi pesawat pesawat Sultan Sultan Jogja punya pesawat di sini. Garasinya di sini. Itu punyanya Jogja Flying Club. Asik ya. Oke kita mau lihat-lihat dulu sambil muter-muter survei lokasi. oke okay. oke, okay, ini kita mau terbangin drone di Hanggar Lanut cipto di Jogja Flying drone kecil ini, ini drone terkecil di dunia pertama di dunia drone 1S dan ukuran 65mm bawa GoPro wah, ini kita mau terbangin di antara pesawat sekian, yuk deg deg-degan dek banget, deg-degan yuk, Berges. ya kenapa aku bilang ini drone paling aman contoh aku kasih tahu saat kita putar gini kita masukkan kita masukkan kita masukkan jari dia berhenti dia berhenti karena powernya tidak kuat untuk sampai melukai daging makanya aku bilang ini drone paling aman diterbangkan dekat manusia